assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan saya mau bikin tutorial ini untuk subscriber permanen yang bagus itu pertama langkah utama itu langsung matikan datanya dengan hidupkan mode pesawat dan matikan lagi mode pesawat maka datanya sudah refresh langsung masuk ke youtube aplikasi ini diganti dulu baru kita subscribe jalannya itu bisa melalui ini kawan bisa melalui notif notif ini kan ada nah setiap channel setiap channel itu dikasih exchange link nanti tutorialnya menyusul untuk exchange linknya ini tinggal masuk ke channelnya kita cari ntar nah ini sudah ada di OM1 oh, satu ya saya sudah menyediakan di sini link link link, link. harus nah, seperti ini kawan kita masuk ke mana kita cek dulu kita masuk ke ini aja ya anak teman nih saya kental terus langsung tunggu belum sebelum masuk ke ini kita bikin history dulu di shop ini bikin history dulu di sini kita bikin history view shop 5 sampai 6 atau 7 gitu ini story aja ini mau mau jempol malah ini geser dulu jempol nah kalau udah, kalau udah kita di story, baru kita view shotnya. Di sepuluh detik atau 15 detik aja udah permanen kawan untuk subscriber ini. Tinggal kita view ini satu kali kan, lah satu kali baru kita klik jempol. Kemudian di akhir ini, ini, akhir detikkan ini. Kita subscribe. Setelah itu biarkan muter lagi satu atau dua kali, kawan. Satu kali atau dua kali. Ini satu kali. Aku bikin dua kali aja. Kalau sudah kalau sudah selesai kita bisa lihat shot lain boleh bisa shot lain kalau mau cepat enggak usah langsung bikin history shot lagi nih bikin history shot lagi nih story shot lagi 2 dan 3. Nah, udah done ini udah selesai. Tinggal kita kembali lalu ganti akun ya kan. Tengah ganti akun ini 10 berarti menuju ke 11 tuyul, 17. Nah, 7, 11 kan. Nah, ini matikan day datanya matikan lagi. Terus hidupkan lagi, setelah eh. terus kembali lagi caranya seperti tadi. Nggak harus lewat notif bisa ini. Nggak kita ke, menuju kemana LK dadakan ini. bikin histori lewat Satu dua tiga get empat <tuh> lima untuk Nah setelah udah begini story udah kita langsung ke shot maksudnya ini ditambahin shotnya jangan cuma satu kawan udah lima atau enam gitu shotnya biar nyari history nanti kita jempol juga ini satu kali kan jempol dua kali jalan ini di akhir ini di akhir detik subscribe setelah itu jalan biarkan jalan lagi satu kali atau dua kali Kita bikin dua kali lagi, nah udah kan, ini dua kali, baru kembali, kembali kan, tapi bikin lagi story shot lagi, udah kayak gini kemana nih kan? usah repot, repot saling subscribe nyari di FB mending kita bikin tuyul tuyul aja saling subscribe itu belum tentu permanen kadang yang diajak subscribe itu orangnya gak amanah 12 hari saya bikin ini apa video panjang durasinya biar Kalian namanya jam tayang juga, jam tayang udah 4000 ya, biar bagus lah. Tonton, kita menuju ke anak manggung ini ya, bikin story shot Next. next, next, next, kembali begitu. Terserah, hmm. uh, sudah paham, kan, kawan? Kalau masih belum paham juga, itu aduh banget kan kawan. Di tutorialnya sudah saya bikin pelan-pelan dan mudah sekali. Pesennya itu jangan jangan <tuh> jangan sampai pakai dua HP, tiga HP gitu. Yang percepat seperti itu tidak bagus karena ini kita pakai tuyul kawan kita pakai tuyul kurang bagus udah kan? saya banyak shotnya ini udah lempak memang kita cek history ini, ini yang besar-besar yang udah didebut view banyak sampai ribuan jutaan jutaan 2000 sini sambil di like an apa-apa kalau udah kembali an 2000 ini 2000-an, ini belum saya tambah ini cuma 12 tuyul 12 ini tuyul 3 ini tuyul berapa 23 tuyul 23 ini 1 ini cuma tiga yang banyak itu di rakum sebelah udah gitu aja ya kawan sehiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh